eh tadi naik lengkle kalau saya. Depa klem-klem dulu deh hadiah-hadiah deh. Oke, okay, sarpasnya apa ini? Oke, okay, tatus. Oke, okay, guys. Klem dulu. Ini klem-klem clamp dulu yang banyak. Oke, okay. hey, majebung ya, Bro. You Adriana, you know Bung, gitu kan? Emang nyerang ini bunyinya. Oh, kamu telah mencapai level 24. Ada formasi bantu, 4231 lebar Oke, okay. paket naik level 12.000 paket. Misalnya, cekung. Oke, okay, on bro Oke, okay, glam. ini semua habis-habisin. Semua ini, oh. Wow, kedua, wow, dan aku juga mau kerja saya burung ini, tuh, sudah sebelum keluarganya. Kalah saya, cobain kelas dunia, nggak pernah berhasil, hmm. maluk Aduh, blank semua deh. Oke, blank, 100.000. Kayak bagus apa? Oke, okay, Star Pass oke, okay, thank you deh Thank you Kemarin saya jelek, jelek. Oke, okay, chemistry-nya naik ke... Berapa tadi? 88 Kemarin saya dapat Ronaldo bro, tapi kok hilang ya? Kenapa ya? Ronaldo saya hilang Nah, tuh kakinya sebelahnya, nah, sebelahnya Alkinson, sebelahnya Persis, karena dia overallnya 90 Oh, malah hilang ya? wis lah wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis wis yang wis wis okay,